Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD Muhammadiyah 2 gb Oke, kali ini ustazah akan berliterasi sains dengan membuat lilin air ya. Bagaimana caranya? Oke, kita simak bareng-bareng ya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah korek api Kemudian ini adalah minyak goreng, kemudian air. Kemudian di sini ada katenbat dan di sini adalah tempat yaitu gelas, gelas kaca sama kerikil. Nah, gelas kaca ini sebagai tempat ya nanti untuk penambungan air sama minyaknya kemudian dikasih kerikil. Tujuannya kerikil di sini supaya katetbatnya yang kita kekiri ya. kita lihat ya yang pertama kita tuangkan airnya kemudian kita tuangkan Tuhan anak tadi percobaan hari ini Sampai ketemu di percobaan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah